Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah <tuh> Wassalatu wasolat. Dimaklumi bahwa Pendidikan Iman Pendidikan aqidah itu Merupakan Pokok Dasar dari semua pendidikan yang dilakukan. Maka sebagai pendidik, apakah sebagai orang tua, ataupun sebagai guru di sekolah, tugas kita adalah bagaimana Menumbuh, kembangkan, menguatkan, dan mengokohkan akidah anak-anak kita. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan setiap anak di atas fitrah. tugas kita adalah menumbuh, kembangkan dan menguatkan akidah tersebut. Jangan sampai akidah anak kita itu menyimpang. Jangan sampai akidah anak kita itu batal. Sehingga dia menjadi anak yang celaka. Kemudian ini merupakan hal yang perlu menjadi perhatian. Satu sisi akidah ini adalah perkara yang pokok. Tapi sisi lain akidah ini banyak bersinggungan tentang dengan perkara gaib. Ya kan? Iman kepada Allah, kepada malaikat pada hari akhir, surga, neraka ini semua kan bersinggungan dengan perkara laut. sedangkan dalam tahap perkembangan anak anak-anak itu pola fikirnya adalah pola fikir Konkret. Belum bisa diajak berpikir abstrak. Masih ingat enggak dulu? Ketika kita sekolah, SD kelas 1, kelas 2 gitu. Kalau pelajaran matematika, kita diminta membawa lidi kan? Untuk latihan ber Karena anak-anak belum bisa memahami lambang lambang bilangan. Itu abstrak. <tuh> Maka Konkretnya dengan apa Bantuan lidi ya, 2 tambah 2 Itu kalau Bentuknya angka Dia nggak bisa kerjakan Saya Coba ambil lidi dua Terus ambil lagi lidi dua Berapa jumlah lidinya Dia bisa ngitung 4 Maka, Kita harus Sekali lagi, menaruh perhatian. Jangan menyepelekan. Semua kebaikan. Banyak orang itu menilai bahwa pendidikan itu berhasil ketika akhlaknya baik. kan Ketika ibadahnya benar. Akhlak, ibadah. Tidak mungkin muncul tanpa didasari dengan akidah yang, yang benar. Selanjutnya, ma'asral muslimin rahimakumullah di dalam Al-Qur'an. Kalau kita mau meneliti kita akan mendapati sekian banyak metode yang Disebutkan oleh Allah Dalam Mengajarkan Akidah Kepada manusia Karena Al-Quran Petunjuk bagi Manusia Sehingga petunjuk Al-Quran itu Cocok untuk siapapun <tuh> Untuk Laki-laki, perempuan, Arab, non-Arab, anak kecil, remaja, dewasa, orang tua, semua cocok. Nah, maka di sini kita mendapatkan beberapa metode di dalam mengajarkan akidah kepada anak. Di antaranya, Metode Keteladanan Jadi untuk menanamkan akidah Anak dididik dengan cara memberikan keteladanan Yang kedua Metode mengingatkan anak Tentang nama dan sifat Allah Ketiga, metode diskusi. Metode apa? Diskusi. <tuh> Yang keempat, metode memperhatikan dan memikirkan. Maksudnya apa? Melihat, memperhatikan, memikirkan keadaan makhluk kemudian yang kelima yaitu metode membuat permisalan yang ke enam, yaitu metode berkisah bercerita dongeng <tuh> Yang ketujuh, metode kontrol dan pengawasan yang terakhir adalah, apa? <tuh> mudah dan bisa selesai malam hari ini, ya? Malam selesai, sudah isak, lanjut sampai subuh." gimana kayaknya nggak suka ya nah, nah gimana mau diselesaikan atau enggak terserah aja Baik, <tuh> kita masuk di yang pertama itu apa tadi yang pertama apa mas pertama metode apa Hah? metode keteladanan <tuh> jadi keteladanan itu merupakan salah satu metode pendidikan yang ditetapkan oleh Al-Quran untuk menanamkan nilai-nilai akhlak keyakinan pada anak. Allah katakan, di surat Al-Ahzab 21. Ada yang hafal? Hafal enggak? Al-Ahzab 21. Laqad kana laqad kana. Hafal. Laqad kana lakum fi si, rasulillah Uswatun ya Ayat ini Sungguh telah ada Untuk kalian Pada diri Rasulullah itu Teladan yang baik Maka Kata Ibnu Katsir Ayat ini Pokok utama meneladani Rasulullah SAW, baik dalam ucapan, perbuatan ataupun keyakinan dan semua keadaan beliau ya. Nah, sekarang bagaimana cara mempraktekkan ayat ini untuk mendidik anak-anak kita agar mereka memiliki akidah yang benar. Caranya yang pertama dari ayat tadi yang pertama, Pak, kita senantiasa mengaitkan anak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita arahkan anak untuk terus terkait dengan Rasul. Dalam ucapannya, perbuatannya, keyakinannya, keadaannya. Nah, kenapa? Karena pada pribadi Rasulullah SAW terwujud terwujud semua dasar-dasar keislaman. Semua dasar-dasar keimanan. Ya. Maka kita lihat kan, beliau adalah orang yang paling top keimanannya. Beliau adalah orang yang paling utama dalam ibadahnya, dalam akhlaknya. Nah, ya... Beliau yang membawa akidah yang benar kepada umat manusia. Maka ketika kita menceritakan kepada anak kita Rasulullah itu begini. Rasulullah itu ibadahnya begini. Rasulullah itu tauhidnya begini. Rasulullah itu keimanannya begini. Rasulullah ibadahnya begini. Maka ini akan mendorong si anak untuk mengikuti meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi hingga tertanam akidah yang benar. Nah, ya. kemudian dengan seringnya kita menceritakan pribadi Rasulullah yang memiliki akidah yang benar, ibadah yang baik, akhlak yang mulia. Ini akan memunculkan sikap cinta, pengagungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah itu orangnya menyenangkan. Orangnya begitu juga tumbuh rasa cinta. Lah kalau sudah cinta <tuh> Pasti akan mengikuti orang itu kalau sudah cinta, apalagi sampai levelnya mengidolakan. Mesti semua akan diikuti, semuanya sebagaimana para sahabat karena kecintaannya luar biasa kepada Rasulullah, bahwa mereka meniru Rasulullah. Pendalnya berusaha sama dengan Rasulullah, ya kan? Seperti Abdullah bin Abbas. Pendalnya aja pengen sama. Makannya pun pengen sama, seperti Abu Darda. Makannya itu sampai sama. Hal-hal yang sifatnya tabiat, selera. Mereka ikuti Rasulullah. Bagaimana dalam hal yang diperintahkan? Bagaimana dalam hal yang di Wajibkan pasti mereka akan mengikuti praktek yang pertama. Kaitannya dengan apa? Teladan praktek yang kedua. yo masing-masing kita, para pendidik, entah itu orang tua, guru pengasuh, itu menjadikan. Tirroh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai rambu, sebagai apa? Rambu-rambu yang harus diikuti dalam menanamkan aqidah kepada. <tuh> <tuh> Ingat ya Rasulullah mengajarkan akidah bukan hanya kepada orang dewasa. Pada anak kecil diajari akidah enggak? Ah, siapa yang hafal hadis Abdullah bin Mas Abdullah bin Abbas? Ya Itu hafal enggak? Ad-tarba'in. Ya gula Ada yang hafal enggak? Santri-santri kalau yang tua-tua kayaknya udah nggak hafal, hampir aja. Ayo hadis ya gula. Apa? Ada hadiahnya loh ini loh. Ayo, Ayo. ya gula. Kalau enggak, saya hafalkan. hadiah ke saya. Oke okay, sepakat ya. Ya khulab inni uallimuka kalimatin ihfadillah ya ka ihfadillah tajidhu idza sa'ta sa fasalillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam an al-ummat law istama'u ala ayyan fauka bi shay'in lam yanhauka illa bi shay'in kattaba Allahu lak wa istama'u ala yadhurruka bi shay'in Ruka illa bishain agla, baca fatis, kumpulin hadiahnya Hah? habis itu Rasulullah mengajarkan adidah yang pokok ini jaga Allah Allah akan menjagamu jaga Allah kamu dapati Allah di hadapanmu kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Tetapi seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kecuali dengan apa yang telah ditentukan untukmu. Seandainya mereka berkumpul untuk membahayakan kamu, membahayakan kamu kecuali dengan apa yang telah ditetapkan atas dirimu kepada takdir kan terakhir itu. Nah, maka mari para pendidik itu mengikuti Rasulullah dalam mengajarkan akidah. Jangan cari jalan sendiri. Ya. Kita ini agar bisa mencontoh Rasulullah dalam mengajarkan akidah kepada anak-anak Ya kita para orang tua ini harus belajar. Gimana caranya? Hmm. Pernah tidak? Ayah, bunda, para guru mendapat pertanyaan. Ayah, kapan hari kiamat? Hmm. Hari kiamat itu kapan terjadi? Pernah dapat pertanyaan seperti itu? Ternyata Rasulullah pun pernah ditanya, ya Rasulullah mata saat kapan hari kiamat itu. Rasulullah jawabnya, ma'adat Apa yang telah kau siapkan untuk hari kiamat. Lu contoh itu, jangan bingung, yo nggak ngerti no, nggak ada kabar anak kecil nggak mau. Kapan ayah hari kiamat tuh kapan? Kalau kita nggak jawab, muter-muter, muter-muter anak kita jengkel. Nggak, ya nggak ngerti, ya Ayah ngerti, ya nggak ngerti, ya Ayah ngerti, ya wow, ngamuk kita. Ayah nggak Ngamuk ya nggak ngerti, Rasulullah. Pelajari. Bagaimana Rasulullah dalam menjelaskan sesuatu. Kadang Rasulullah menjelaskan nggak dengan bahasa yang ringkas. Sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kadang Rasulullah menjelaskan dengan menggunakan simbol, gambar, isyarat, isyarat tubuh. Kadang Rasulullah menerangkan dengan membuat permisaran kadang Rasulullah dengan membuat perbandingan. Kan itu. Itu dipelajari. Maka hal penting yang harus kita pahami ayah bunda para pendidik harus terus belajar. Terutama dalam masalah apa? gimana Oke mungkin kita Alhamdulillah ngerti ya. Karena sudah taklim itu ngertilah iman itu apa. Tapi ketika ditanya. Atau bagaimana ketika menjelaskan kepada anak-anak kecil. Gimana caranya? Itu harus nyontoh Rasulullah. Harus bongkar hadis-hadis. Rasul shallallahu alaihi dan itu ternyata banyak banget. Alihua sudah ditulis buku-buku tentang -buku ya. bahkan sudah menjadi karya ilmiah. Ada tulisan untuk meraih gelar doktor, ada minimalnya untuk meraih gelar S2. Hmm. Kemarin saya dapat tulisan. Doktor Luhatul ya. Hiwar Bahasa Diskusi Bahasa Isyarat Dalam konteks Hadis-hadis Rasulullah Ini kita harus Nyari Semua punya HP kan? Punya, punya kuota Goglingo Gogling gunakan itu. Buka mbak Google, cari pendidikan ala Rasulullah muncul itu. Ya, ini penerapan yang kedua. Kemudian ayah bunda kaum muslimin yang saya muliakan, meskipun kita sudah mendapatkan metode-metode pengajaran akan tetapi ingat anak tetap membutuhkan contoh teladan maka kita sebagai orang tua harus memberikan contoh ya, misal bagaimana mengimani takdir ya kan kita harus memberikan contoh. Oh ternyata apa? Ketika kita dapat musibah itu ya sudah, Qadarallahu wa masha. Malah nggak boleh ngamuk-ngamuk. Ya kan? Ini sudah takdir. Kita berikan contoh praktek pengamalan kepada anak kita bahwa diantara mengimani takdir adalah apa? Menerima ketentuan Allah Taala. Jangan ngamuk-ngamuk. Wah ini gara-gara fulan ini kita jadi rugi. Wah ini gara-gara fulan. Saja dijatuh, tidak boleh seperti itu. Berarti ada tiga ya? Tiga penerapan ayat tadi, yaitu pertama tadi apa selalu mengikatkan anak dengan rasul. Sel Selesai yang kedua mengikuti metode rasul dalam menanamkan akidah. Yang ketiga apa? Kita memberi contoh. <tuh> Disebutkan di surat Al-Baqarah 127 ya, Ada yang hafal gak? Gua'id Gua'id Yarfau nah, Terus Terus namun minal dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama siapa Ismail Ya Allah terimalah amalan kami selesai dari amal soleh berdoa Ya Allah terimalah amalan kami sesungguhnya Engkau maha mendengar maha mengetahui. Nah, lihat di sini Ibrahim alaihissolat wasallam memberikan contoh. <kuh> contoh apa? Amalan. Ya. Ibrahim memberi contoh kepada Ismail tentang satu amal kebaikan. Yaitu apa? Meninggikan fondasi Ka'bah. Dan lihat. Ibrahim juga memberikan contoh bahwa kita harus berdoa hanya kepada Allah. Nah. Jadi di dalam ayat ini Ibrahim alaihissalam memberikan contoh praktek kepada anaknya dalam mengerjakan amal soleh, amal ketaatan. Ya. Kemudian, selesai beramal, berdoa. Agar amalan tadi diterima. Jadi tidak mengandalkan. Kau pasti diterima. <tuh> ya. nah. Ini ayat yang kedua. Kemudian masih ada beberapa ayat lagi, kita tinggalkan. Saya pikir dua cukup ya. Nanti enggak selesai. Sekarang metode yang kedua apa? Mengingatkan anak dengan nama dan sifat Allah. Ini adalah metode yang ditetapkan Al-Quran untuk menanamkan akidah pada masa anak-anak. T -anak. oh. hey, di surat Lukman ayat 16. Ayo siapa yang ngafal ayat 16 please. Ya bun, ya baninya, ya bun aja. Intakun, miskolah habbatin min khar fatakun, di sahrotin, au di sambahati, au fil ardi yakti bialam. In allahha latifun. Oh, <coughs> Wah anakku. Seandainya ada sebutir debu. Bayangin. Sebutir Yang ada di dalam batu. Atau ada di langit. Atau ada di dalam bumi. Maka Allah akan mendatangkan sebutir debu itu. Allah itu maha lembut dan maha sempurna pengetahuannya. Luqman dalam ayat ini menasehati putranya berkenaan dengan apa ilmu Allah yang sempurna ilmu Allah yang tajam mengetahui segala sesuatu juga mengingatkan dengan kemampuan Allah yang sempurna tujuannya apa? untuk menanamkan sikap murokobah. menanamkan sikap merasa diawasi. Bayangkan kita bisa melihat sebutir debu. Hah? Jangan lihat ya, sebutir debu. Tapi dikatakan seandainya ada sebutir debu di dalam batu. Berarti kan ter Terhalangi kan. Di dalam batu. Ya, ini batu di dalam sana. Kelihatan gak? Di luar batu aja kita gak ngeliat. dalam batu. Atau di langit. Uh, jauh banget. debunya di, di, di langit sana. Atau di dalam bumi. Gelap. Ternyata apa? Allah bisa mendatangkan. Bukan sekedar Allah tahu debu itu di situ. Enggak. Tapi sangat ditegaskan Allah mampu mendatangkan debu itu. Berarti di samping ilmu yang sempurna tentang keberadaan debu itu, Allah juga memiliki kemampuan yang sempurna. Ditutup binallaha Latif, nama Allah. Latif Mahalembut, lembut. Khabir Hobbit itu levelnya di atas alim. Nah. Maka ini dalam rangka menanamkan aqidah Agar pada diri si anak berkembang. Sikap Merasa diawasi oleh Allah. Kalau sebutir debu saja, Allah tahu Allah bisa datangkan pada berada di dalam batu, di dalam bumi atau jauh di langit. Nah, apalagi dirimu, nah dirimu yang juta kali lipat, lebih besar daripada sebutir debu. yo kelihatan banget. Lu sebutir debu di dalam batu aja Allah tahu. Apalagi badanmu yang gemuk seperti itu di muka bumi. Kelihatan sekali. Ini kan? Nah. Bahkan masal muslimin rahimah Hampir semua ayat Al-Quran itu mesti penyebut, ada penyebutan tentang nama dan sifat Allah. Maka diingatkan Allah maha mengetahui. Allah maha melihat. Allah maha mendengar. Ya kan? Allah itu maha mampu. Diingatkan itu semua. Sehingga anak kita tidak ngomong yang jelek. Ngomongnya baik. Karena apa? Yakin Allah maha mendengar. Diingatkan dengan Allah maha melihat. Maka anak kita akan selalu berbuat baik. Tidak melakukan kejelekan. Kenapa? Allah melihat. Diingatkan Allah itu Kalau kamu nyeleweng bermaksiat kepada Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan. Mendatangkan azab terhadap dirimu. nih nah, Jadi... <tuh> Mengingatkan anak Dengan nama dan sifat Allah Ini penting Ini termasuk salah satu metode Dalam menanamkan akidah Untuk anak-anak kita nah. Dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Bahwa Murokobah adalah beribadah kepada Allah dengan nama Allah, yaitu nama Asami As al, -Al basir Al-Alim Al-Khafid Ar-Raqib. Al dengan nama-nama itu, maka siapa yang paham tentang nama-nama Allah tadi, kemudian? dia mengamalkan konsekuensinya, maka dia berarti sudah masuk dalam tingkatan murokobah. <tuh> nah, maka yuk kita belajar tentang Asma'ul Husna. Apa saja Asma'ul Husna itu? maknanya apa terus konsekuensinya apa ibadah apa yang harus kita jalani setelah kita paham nama nama itu gitu loh ya ini penting sekali untuk kita belajar ini ya Subhanallah para ulama sudah menjelaskan ya sejak zaman dahulu Ya. menulis buku-buku khusus tentang asmaul husna mungkin yang apa, terkenal di kalangan kita yang itu ringkas yaitu fikih asmaul husna karya syekh abdul rozaq abdul Mufsid. Ada juga yang agak tebal ya dalam dua jilid Nahjul Asna. tentunya Nahjul As. Itu disebutkan nama Allah ini yang dalam Al Quran berapa kali di mana saja maknanya apa satu konsekuensi dari nama itu apa? Khotbah itu indah sekali. Nah. Selanjutnya, yang ketiga apa? Hmm? Metode diskusi. ya Anak semakin bertambah usia, semakin bertambah pemikirannya. ya Kalau masih kecil itu, kita hanya sekedar perintah. Demikian, jangan demikian. Itu selesai, mereka ngikut. Tapi ketika sudah bertambah usianya, dia mesti akan menanyakan, kenapa? Kenapa aku harus ngerjain itu? Kenapa aku harus sholat? Kenapa aku tidak boleh bohong? Ini ayah bunda harus siap untuk berdiskusi dengan anak-anaknya. Siap ja, enggak Pak, kira-kira. Saya masih sering mendengar orang tua itu ngeluh. Anak saya itu dinasehati. Anak saya itu sukanya membantah. Gitu kan. Itu karena kita nggak bisa meyakinkan anak kita. <tuh> Banyak orang tua atau guru yang Komunikasinya buruk. Tidak bisa ngomong dengan anaknya. Itu banyak. Nah, Di sini Al-Quran ya, itu memberikan contoh bagaimana seorang ya diskusi dengan anaknya dalam pelaksanaan <tuh> bagaimana adzan dulu atau isya kan ini lo ada adzan dulu aja atau kita cukupkan sampai ini? biasanya adzan dulu atau ah adzan silakan adzan Atau bagaimana? Ada. Ada. Oke, selanjutnya di surat as-Sofat 102 dua contoh diskusi kalau mabala romahusanya kalau ya bunanya ini arafil mana an-ni'at bahu ka angdur mada taro ya Insya Allah itu diskusi antara Ibrahim dengan putranya ketika Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail. jadi ketika Ismail sudah mencapai usia remaja Ibrahim berkata wahai putraku Aku melihat dalam tidurku, aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu. Ini musyawarah, diskusi bukan dalam rangka untuk menolak, tapi bicara tentang teknis pelaksanaannya. Maka ternyata Ismail mengatakan, "Wahai Ayah kerjakan perintah itu, engkau akan dapati diriku termasuk orang yang Jadi di sini kita dapati ya ada diskusi, percakapan seorang ayah dengan putranya. Nah, dan ini bukan hanya dalam perkara-perkara ibadah, akhlak, tapi juga dalam perkara akidah. <tuh> Seperti di ayat yang lain di surat al-qaf ayat 18 jadi diskusi antara kedua orang tua dengan anaknya anaknya yang kafir tidak mengimani hari kebangkitan. Ya. <tuh> orang tua itu berkata. Anak itu berkata kepada orang tuanya. Diam kamu. Apakah engkau mengancamku. Bahwa aku akan dibangkitkan setelah kematian. Buktinya orang-orang yang dulu sudah mati itu nggak balik-balik. Maka orang tuanya bilang apa? Ya berdoa kepada Allah. Selaka kamu na, Berimanlah. Percaya bahwa setelah kematian akan ada. Kehidupan. Ada kebangkitan. Ya. Tuh, lihat. Ada diskusi. Banyak. Ada juga diskusi antara Ibrahim dengan ayahnya. Lima tak budi syaitan. Baik ayah kenapa engkau menyembah setan. Ya kan? Maka ayo. Nah, di dalam diskusi itu, kita sebagai orang tua, satu, harus bersikap sabar. Harus menerima pendapat si anak. Harus mau mendengarkan. ya Siap menerima kebenaran. Gunakan metode yang lembut. Seringnya, mohon maaf, orang tua itu ketika ngajak diskusi, karena merasa, <tuh> merasa apa ya? merasa tua terus ngamuk pokoknya kamu harus menerima pendapat ayah enggak ngikuti ayah go nggak boleh ringan jangan kan dalam hal akidah kadang yuk ini kan mau liburan toh mau liburan <tuh> Biasanya keluarga itu ada rapat enggak? Ada musyawarah enggak? Liburan kemana? Oh, ayahnya kan biar dianggap baik kumpulin anak-anaknya. Eh, hey, misalkan libur? Kita mau kemana? Kita ke pantai ayah. Pantai lagi kemarin habis dari pantai. Pantai lagi kamu ini. Nah, usul yang lain. Nah, ada yang usul. Kenapa? Nah, usul dimarahin. Mending diam aja. Mau oh, piknik kemana? Terserah. Ngapain? Usul dimarahi. Ini kan cara diskusi yang enggak bagus. Ya? Maka, Juga enggaknya diskusi dalam hal yang memang itu dalam batas pemahaman si anak. Jangan sampai anak TK diajak diskusi. Ini kita pindah kontraan kemana anak? Anak kecil anak TK. Ini kan gak cerdas, berarti orang tuanya. <tuh> yeah. Jadi, itu ya, ini metode apa diskusi? Ayo, kita bisa ngobrol dengan anak kita. Jadi, mendidik anak itu tidak harus dengan muka yang kelihatan menakutkan, tidak harus dengan kata-kata yang tinggi, keras, kasar ide anak itu gampang, eh hey, sini sini, apa, ayo minum teh, ada gorengan, makan, makan bersama sambil minum teh, minum kopi, ngobrol, gimana? Menurutmu Allah tuh di mana nak? Oh, kan udah masuk akidah kan itu, Allah tuh di mana? Allah oh, di atas pagung, oh. di kan gitu. Ngaduhi santri-santri ya gitu, nggak usah ngamuk-ngamuk. Habis energi kita. Hmm? Ada misalnya, mungkin ada murid santri yang dianggap bermasalah. gandeng tangannya mana? Warung yang buka mana ini? Kamu pengen jajan apa? Mau beli es teh? Oke. Kasih minum es teh, diajak ngobrol. Aman kan? Prinsipnya dengan kelembutan, dengan kata-kata yang baik. Itu diskusi kemudian dalam diskusi itu diperhatikan kondisi anak, jangan sampai anak lagi marah diajak diskusi anak lagi capek pulang sekolah di sekolah kena hukuman pulang, disini disini kita bicarakan yo nggak bisa harus tepat waktu dan kondisi anak oke yang keberapa sekarang hmm? Keempat apa? Hmm? Metode keempat. Hah? Melihat dan memperhatikan. Ya kan? Berapa banyak? <tuh> Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memperhatikan keberadaan dan keadaan makhluk ada yang hafal al-ghasyah hafalah yang dulu, hafalah yang duruna wa bisa kita tanamkan akidah dengan melihat dan memperhatikan keberadaan makhluk. Coba kamu lihat onta, bagaimana di Kamu lihat bagaimana langit ditinggikan. Kamu kan langit. Langit yang sedemikian luas itu di atas, diangkat oleh Allah tanpa tiang. Masjid-masjid apa ini? Hah? Masjid Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman ini ukuran berapa? Berapa kali? Berapa tiangnya? Berapa hmm. bandingkan dengan langit? Langit itu luas woh, luar biasa, nggak ada tiangnya yang menyangga. Hebat kan Allah itu? masukkan nah, masuk kan itu? Masuk enggak? Masuk. Allah itu berarti hebat. Allah itu berarti kuat. Dia bisa menahan langit gak runtuh. Wafil ardi ayatul ilmukinin wafi angfusikum. Di muka bumi ada ayat-ayat yang menunjukkan siapa Allah. Demikian pula. Pada dirimu, pada badanmu itu juga ada ayat yang menunjukkan siapa Allah taala. Ayah bunda coba perhatikan hidung, hidung, lubangnya berapa? Hidungmu berapa lubang? Dua. Kenapa enggak satu saja? gitu loh. kalau oh, di sini kan jadi satu. Kenapa ujungnya dua? satu aja gede gitu loh. Ya, ternyata kemarin tuh ada hasil penelitian ya, ada riset. Oh, ternyata kalau tidur miring ke kanan itu kalau kita bernafas dengan hidung, lubang hidung kanan akan begini. Kalau kita nafas pakai lubang hidung kiri akan begini kaitannya dengan kesehatan. Oke, okay. perhatikan, jadi tanganmu, jadi tanganmu, perhatikan. Dari tanganmu, ada ruasnya enggak? Ada ruasnya enggak? Ada ruas-ruasnya enggak? Ada kan? Itu hebatnya Allah. Karena apa? Allah tahu kita akan memegang. Kalau jari tangan kita itu enggak ada ruasnya. Lurus gini semua. Aku mau minum nih gimana? Gini, eh, hey, eh, minum-minum. Kan bisa. Tapi dengan dikasih ruas, oke, okay, ya kan? Itu menunjukkan siapa Allah. Allah maha pencipta. Sempurna penciptaannya. Allah maha sempurna ilmunya. Karena Allah tahu manusia butuh untuk memegang. Sehingga jarinya itu dikasih. Kuku, kuku. Itu ada rasa tidak? Kuku. Ada rasanya enggak? Ii. Ada rasanya enggak? Kukumu. Ada rasa? enggak kan? Buktinya apa? Potong kuku kan nggak perlu bius. Ya potong aja Itu hebatnya Allah. Allah ciptakan kuku tidak punya rasa. Kenapa? Allah itu tahu kuku ini akan tumbuh dan butuh dipotong. Coba kalau kuku itu ada rasanya. Setiap 40 hari kita suntik bius untuk potong kuku. Kalau pengen ngerti yang seperti ini, silahkan baca bukunya Imam Ibnul Qayyim. Miftah dari sana ya. jadi, dengan melihat, memperhatikan keadaan dan keberadaan makhluk, kita akan tahu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan tahu akhirat nanti. Ya, kita mungkin pernah pergi ke gunung, melihat jurang yang sangat dalam. Jurang neraka itu lebih jatlem daripada itu. Hmm. Aku tadi siang itu dari masjid ke sekolah. Panas. Ya? Panas. Saya itu nggak ngobrol dengan temen. Saya nggak bisa bayangin. Kalau ngajar di kelas yang sana itu, di kelas yang timur, di jam habis timur. Panas. Ya kan? Panas. Luar biasa. Itu gimana besok? Panasnya dimaksap. Bisa kan? Sambil pelajaran dari situ. Banyak. Yang intinya intinya ayah bunda, yuk kita belajar. Jangan anaknya aja suruh sekolah. Kitanya harus belajar. Ingat, anak kita kan tumbuh, Pak. Sekarang ilmu kita cukup untuk mendidik anak kita yang usia T, TK. Tahun depan anak kita SD, kebutuhan ilmunya bertambah loh, bertambahnya ya loh anak kita itu nanti. Kalau kita nggak belajar, nggak bisa menjelang. Tep, berikutnya metode keberapa? Apa? Ha? Membuat permisalan. Wa <tik> Demikianlah permisalan ya, Permisalan yang kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. <kuh> Jadi banyak sekali ya Al-Qur'an itu membuat permisalan. Mathalul amwalahum habbatin Lekulisumbulatin miatu Itu permisalan Permisalan ini Untuk lebih Memudahkan orang Apa Memahami Untuk menggambarkan pahala Orang yang bersedekah Itu lihat Permisalan orang yang bersedekah seperti satu biji ditanam Tumbuh tujuh batang Setiap batang keluar tujuh, eh, Seratus biji Kapan difahami? Nah, saya, usul kisah kita selesaikan. Kuat-kuat, ya. bercerita Al Quran itu banyak sekali kisah-kisah di dalam di dalamnya. Ya. Maka kita cukup dengan cerita-cerita yang ada di dalam Al. Al Quran. Bagaimana Allah menceritakan orang-orang kafir? Bagaimana Allah menceritakan orang-orang yang beriman? Ya kan? Dengan metode cerita. Dan siapapun mesti seneng dengan cerita. Tidak ada orang nggak seneng dengan cerita. Orang-orang tua, dewasa seneng. Uy, tadi ada gini wo, langsung ngumpul ya kan? Itu di warkop itu kenapa orang bisa lama-lama di warung cerita kan cuman cerita di sini harus hmm. mengarah kepada perkara akidah <tuh> ya. maka ayah bunda harus pinter cerita terutama nanti <tuh> ketika mau tidur karena masih ada pak ayah bunda yang kalau malam anaknya mau tidur, ayah mau dongeng dulu, ada. Atau ibu mau dongeng dulu, ada. Sudah hilang. Padahal kita dulu kecil itu kan sering cerita. Bapak kita, kakek kita. Cuman dulu itu kontennya yang keliru. Kan. Isinya yang gak bener gitu. Tapi ceritanya mantep. Kita juga harus gitu. Kita baca cerita yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis terus kita sampaikan dengan bahasa kita sesuaikan dengan tahap perkembangan anak kita gitu loh ya seperti itu ya, kisah Yusuf ya kisah Musa dan Firol ya kan kisah Korun itu kan penanaman akidah. kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua kan asik itu kemarin baca itu ada tiga orang jalan terus masuk ke gua tiba-tiba ada batu besar gelinding nutupi gua tidak bisa keluar anak penasaran nggak terus gimana gimana ya gimana gimana ada dulu kan nanti seneng dia jadi anak itu kan sudah minta sesuatu diperintah itu gampang Jadi, tak beda lo ya memperhatikan cerita dengan bercerita. Hmm? Enak cerita atau dibacain cerita? Santri. Enak dibacain cerita atau? <kuh> ya, kisah Nabi Ayu. Kisah-kisah Ambiya. wa Rasul. Oke, kemudian yang, yang berikutnya yaitu metode kontrol dan pengawasan. Jadi anak itu manusia biasa. Anak itu dalam masa perkembangan nyoba salah, nyoba gagal kan gitu kan. Ini harus diawasi, harus dikontrol. Jangan dilepas. Ingat ayah bunda, pendidikan itu sama entah kitanya yang mati atau anak kita yang mati selama masih hidup terus. Ingatlah ketika Yakub itu dalam kondisi mau meninggal dunia. Dia kumpulkan putra-putranya, ditanya mata buduna mimbakti, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Dikontrol. Ditanyakan, nanti kamu akan jembah apa? Siapa? Gitu. Ya. Juga Ibrahim alaihissalam, ya. ketika Ismail itu sudah Menikah, tinggal di Mekah kan. didatangi, dikontrol. Ketemu sama istrinya. Ternyata istrinya ngeluh-ngeluh. Pesan, -ngeluh. ini diganti saja istrinya ini. Ini istrinya nggak baik. Lalu dicerahkan, nikah lagi. Ibrahim datang lagi, kontrol lagi. Kita ini Masya Allah. Terhadap anak kita sendiri nggak ngerti. Anakmu itu yang disukai apa? Permen atau coklat? Anakmu tadi ke masjid atau enggak? Enggak tahu juga. Anak keluar rumah enggak ditanya. Mau kemana? mana? Enggak kan? Karena takut kalau dicap orang tua yang kolot kalau nanya. Padahal itu penting itu kontrol. Tanya, sudah sholat belum? Anak kita tidur misalnya. Eh, eh, eh. sudah sholat belum? Belum ayo sholat dulu gitu kalau sudah sholat, ya sudah Diajak ya, ya, ya, dikontrol, dibangunin dan subuh, bangun-bangun sholat ini kontrol dan pengawasan terakhir ya Duh. penting kita mengimani bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang berkuasa Allah yang mengatur segala urusan, termasuk urusan anak kita anak kita itu memiliki akidah yang baik atau menyimpang, Allah yang menentukan maka apa? Doa. <tuh> Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoakan wajinubni wabaninya anak budal asnam ya Allah jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah patung itu didoakan jadi kita berdoa untuk kebaikan anak kita. Supaya dipahamkan tentang akidah yang benar. Diberi kekokohan di atas akidah yang sahihah. Kemudian yang kedua. Usluk doa ini apa? Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Agar mereka juga berdoa. Allahumma inni asaluka sabata fil amri. Wal-azimata ala rusdi. Ya Allah, aku minta kepada Mbak kekokohan di atas agama yang benar, tekad yang kuat di atas petunjuk. Anak kita suruh doa dengan doa. Jadi metode doa ini apa? Kita orang tua mendoakan untuk anak dan mengajarkan kepada anak doa-doa yang akan dia panjatkan kepada Allah Ta'ala. Maka jangan pelit-pelit mendoakan putranya. Coba perhatikan di dalam Al-Qur'an tidaklah Ibrahim berdoa untuk dirinya kecuali apa? dimasukkan anak keturunannya dalam doa itu. Ya. Rabbij'alni ja muqi Terus apa? Hah? Titik sampai di situ. Ya Allah jadikanlah aku orang yang menegakkan salat. Titik sampai di situ. Nah, ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Wamin berdiam. Demikian juga anak keturunanku. Jadikan mereka orang yang menegakkan sholat. Propizialnya, muslimah ini laka. Propizial muslimah ini laka. Wamin berdiam. Ya Allah, jadikan aku berdua orang Muslim. Demikian pula anak, ayo, kita juga jangan pelit-pelit. Wong -pelit. Mendoakan orang lain itu malaikat mengaminkan dan katakan untukmu seperti yang kamu minta. Kita doakan anak-anak kita. Jangan sekali-kali mendoakan kejelekan anak-anak kita. Jangan pernah kita mengucapkan kata-kata doa yang jelek ketika anak kita terjatuh pada kesalahan Maklumnya aja mereka manusia kita juga manusia apa? banyak salahnya mereka tuh anak kecil uang kita yang gede aja banyak salah apalagi anak kecil kalau kita menuntut mereka tidak salah Wah ini satu kezaliman ini tidak nah, benar demikian selesai ya nggak sampai jadi subuh <tuh> cukup sampai jam 8 kurang seperempat ya Insyaallah kita ketemu besok habis subuh. Ya, tak boleh ada yang ngantuk lo ya besok tuh ya. Baik, ya. subhanakallahumma bihamdik, shalla la ilaha illa wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketepet dulu ya cuma gitu. Dinabatinnya cover ini langsung ah,